Spesies manusia yang duka du, dikira malang ganjil matematik malang kadar nak kejar 1000 bulan. Baik. Kita kabo dah jangan tunggu begitu. Ibadat macam biasa tapi malam-malam kalau malam yang dinaskan kelebihannya kita buat lebih pada malam tersebut. Dia ada hari-hari besar dalam Islam sebut dalam hadis tau. Maka hari lain kita buat macam biasa, hari-hari besar kita buat lebih. Contoh sedekah. Nah, hari lain kita sedekah biasa RM10 Hari Mualidur Rasul kita beri RM100 Itu boleh pada syarab Tapi Laitul Qadam pun tahu tak bila Ha, tak tahu Boleh jadi awal Ramadan Boleh jadi cuma Persentif lebih 20 yang terakhir Jadi, kata ulama' Antaranya ditanya kepada Dr. Ahmad Syarabasi Dia ni karang-pengarang kitab Mias Alu Nakafidin Seorang ulama' besar di Mesir dia kata, orang nak dapat Laitul Qadar bukan tunggu, bukan tikang, bukan teka, tak payah. Memberamal setiap malam Ramadhan. Dengan solat isya'nya, dengan solat berjemaahnya witi, eh, terawih, dengan witirnya, kemudian dengan tahjudnya, berdoa. InsyaAllah, kamu akan dapat Laitul Qadar. Faham? Kerana itu Qadar akan diberi semalaman dalam sebulan. beramallah kamu. Dapat Laitul Qadar bukan ada tanda. Tidak-tidak kena tipu wita kok tingkat bila pokok pinang nak jatuh lah lah telaga tak itu bodoh pula Neh, ni bukan malaikat mereka kabar ok beres bro saya tukar dalam ni ha. ha bukan tak payah tunggu tak payah tanda tak payah beramal setiap malam kena malam kodang, Allah gandakan apa yang kamu amalkan seperti seribu bulan dan kena ketika itu kamu berdoa makbul nampak Dua bulan lain tak makbul kena faham baik maknanya setiap malam makbul lebih-lebih lagi malam Lailatul Qadar itu maksud dia eh? soalan yang kedua sebelum akhir ha.